Sama cepot. Kakak. main daging Bye. Air tenggara, air tenggara, air tenggara, air tenggara, air tenggara, air tenggara, air tenggara, air tenggara, air tenggara, air tenggara, mah tenggara, makan, tenggara, mah tenggara, air tenggara, air tenggara, air tenggara, air tenggara, air tenggara, daun sampel dengan nasi. Nasi bungkus Jon, jangan mondang. Sok coba makan. Enak ke rasana? Mantapnya. Sok makan yang sebut. Ya, mohon. Siapin ya, gedut. Heeh, gedut teh montok, montok teh gendut. Ayam nasi pupuk Nasi padang, nasi sejuta umatnya, nasi padang teh, nasi sejuta umat. Hmm. Cepot oke, kadang-kadang sok hayang tapi cepot udah dengar, terbiasa nawa dengar, dah cepot kan tidak nawa? Nasi suluh, nasi suluh. cepot ya? Nasi suluh. Oh, nasi ya guys. Oke hey guys, jangan lupa ya subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, ya. Jangan lupa follow Instagram dan follow fanpage supaya lebih tahu tentang kita, ya. Ayo makannya. Uh. Makanya, saya punya. Maka saya kira, saya punya. Maka saya kira, saya punya. Mie Indomie, ayunan nasi Padang. Hmm?